Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.666.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.549.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai rp 9.276.000 Sekian harga emas untuk tanggal 5 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.